Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabatku Hari ini kita menjelajah Di hutan ya sahabatku ya, Luar biasa ini pohon besar sekali ya sahabatku Yang di sini juga Ada pohon besar ha, Di depan kita ini ada yang namanya Akar buat obat ya sahabat Ini namanya Akar bajakah kuning ya sahabat Kalau di Kalimantan namanya Akar kuning akar bajaka ini untuk obat tumor kista ya. maupun bahkan untuk obat mah sekalipun ya sahabat ini luar biasa kita jumpa, nih pokok pohon aslinya ini berjumpa di hutan sumatera ya sahabat di, di tepi hutan, luar biasa sahabat ini tingginya sampai itu, tuh Tuh sampai ke atas eh, Di ujung pohon sana Sampai ke atas ujung pohon sana ya sahabat Luar biasa Nah ini bentuknya aslinya ini sahabat Nah ini dia Dengarkan sahabat Akar bajakah Bajakah kuning Ini untuk obat Banyaklah obat eh, Berbagai jenis penyakit Sangat ampuh ya sahabat Uh, kalau bagi sahabat yang lagi butuh mencarikan, boleh. Kalau dekat-dekat daerah sini, saya bisa bantu untuk mengambilkan, enggak perlu bayar gratis. Tapi yang dekat di daerah saya, ya sahabat, saya bisa bantu ambilkan buat obat. Ini caranya dipotong uh, se satu jari satu jari lah satu ruas jari terus direbus dan diminum airnya pagi eh, sebelum makan dan sore sebelum tidur uh, ukurannya cukup se satu setengah jengkal aja ukurannya nah gitu ya sahabat semoga bermanfaat ya sahabat ini hujan lebat mau turun hujannya luar biasa <tuh> kan uh, saya mau mencari tempat berlindung dulu ya sahabat agar tidak <coughs> kehujanan. Cukup sekian dulu ya sahabat. Uh, semoga, uh, nanti kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe videonya. Yang sudah subscribe terima kasih. Semoga di rezekinya diberi ke, dilancarkan dari segala penjuru alam oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin. Amin. Allahumma amin. Barakallah.